Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Khusus anak-anakku kelas 4? Sehat semua kan? Alhamdulillah Semoga kita selalu dicintai Dirahmati oleh Allah Dan anak-anak SD Berlian Menjadi anak-anak generasi cinta Al-Quran Amin Ya Rabbal Alamin Anak-anakku kelas 4, hari ini kita akan mempelajari cerita uh, Juit di halaman 6 Yang kita pelajari hari ini masih tetap tentang Nun Atau huruf lain, jika bersukun dibaca Idhar Ingat anak-anak Idhar itu artinya? Artinya adalah jelas Jelas cara membacanya Contoh kalimatnya ada di halaman 5 dan halaman 6. Sekarang yang kita pelajari, melanjutkan di halaman 6. Baris 13, 14, 15, 16. Dipersiapkan dulu buku tajwidnya. Kalau sudah siap, Ustadzah akan membacakannya. Sudah siap anak-anakku? Nah, sekarang Ustada akan membacakan. Namun, anak-anak harus konsen. Menyimak bacaan Ustada di halaman 6. Ustada mulai. Sekali lagi, anak-anak harus menyimak. Yang pertama, Ustazah memberikan contoh bacaannya dengan membaca pelan-pelan dulu. Biar anak-anakku nanti lancar ketika membacanya. Dan yang kedua, nanti Ustazah akan membacakan agak cepat. Ya, akan saya mulai. Ew dubila himina syai baris tiga belas. min hum in bikum Haris 14 Walahum fil -akhiruh. sampingnya Wa 15. Ya wa Baris lima belas. alaihim syahida. Baris enam Was'alhum anil kuryah Sampingnya Alladzina kafaru minhum azabah Nah, sekarang ustazah akan membacakan yang kedua dengan agak cepat Minhum qissin In aro dabi fil akhirah ya yob ribu na wujuhahum fayuh fikum Yakunu alaihim shahida Was alhum anil qaryah alladzina kafaru minhum adaba Sadaqallahul azim itu anak-anak kalimat-kalimat yang sudah dibacakan oleh ustazah. Nah, tugasnya anak-anak besok ngirim rekam suara ya, dikirim ke ustazah Sihatin di halaman 6 baris 13, 14, 15, 16. Nah, anak-anakku harus semangat Tetap setiap hari mengaji di awalnya di seri tajwid ini Kalau anak-anak pembelajaran Ketika pembelajaran buku tajwid ini benar-benar bisa lancar Insya Allah nanti di kelas 5, kelas 6 Kalau sudah Al-Quran pastinya anak-anakku lancar membacanya Anak-anak Kalau lancar membaca Al-Quran, sering membaca Al-Quran Pahalanya adalah surga Nah untuk itu Jangan lupa anak-anak Setiap hari mengaji Salat fardhu lima kali sehari semalam Dilanjut dengan membantu kedua orang tua Itulah jalan menuju surga Demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini Ustazah mohon maaf jika ada kekurangannya Ustazah akhiri, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.